a uh -oh. Parti dari pikiranku ini di Tubuhku ada di sini Tetapi tidak jiwaku Kosong yang hanya ku rasakan Kau telah tinggal di hari Tulis sendiri memikirkan kamu, kau genggam hatiku dan kau tuliskan namamu, kau tulis namamu, kau tulis namamu, kau, tulis namamu kau, tulis namamu kau tulis